Hai hai hai Siapa sih yang tak kenal dengan sosok yang satu ini? Ya, yeah, dia adalah Jeremy Pauline Yang merupakan salah satu youtuber yang baru-baru ini kerap diperbincangkan Jeremy Paulin menjalani kehidupan kuliah di Jepang bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai youtuber dan membuat konten YouTube bersama teman-temannya. Jeremy Paulin juga merupakan salah satu anak muda yang menginspiratif dengan perjalanan hidupnya hingga dia mendapatkan beasiswa penuh untuk berkuliah. Pasalnya, Jeremy Paulin tidak terlahir dari keluarga yang kaya. Tetapi dia dapat membuktikan jika kita berusaha semua akan membuahkan hasil yang sepadan. Salah satunya seperti saat dia menerima beasiswa untuk berkuliah di Jepang. Pada awalnya, ternyata Jeremy Pauline sendiri sempat tidak menyukai pelajaran matematika. Tetapi pandangannya terhadap matematika berubah setelah Jeremy Pauline mendapatkan masukan dari sang ibu. Sejak saat itulah pandangan Jeremy Pauline terhadap matematika berubah. Dan bahkan dia mengambil jurusan matematika terapan di Waseda University. Setelah 4 tahun berkuliah, akhirnya Jeremy Pauline sudah menyelesaikan studinya di Waseda University pada 2022 kemarin. Setelah lulus, Jeremy Pauline kembali ke Indonesia dan juga mengajak teman-temannya yaitu Yusuke, Otsuka, dan Tomohiro yang merencanakan sebuah trip untuk berkeliling Indonesia. Yusuke, Otsuka, dan Tomohiro, atau yang biasa dipanggil Waseda Boys ini, juga merupakan sahabat dari Jeremy Pauline. Dalam kanal Youtube Nihongo Matapu itu, terlihat kebersamaan Jeremy Pauline dan Waseda Boys. Selain itu, mereka juga melakukan dan membuat konten Youtube bersama. Namun setelah trip mereka berakhir, Waseda Boys kembali ke Jepang dan melanjutkan aktivitas masing-masing. Tetapi setelah itu, Jeremy Pauline dan Wasida Boys tetap melanjutkan untuk selalu aktif di kanal YouTube walaupun dilakukan secara terpisah. Ngomong-ngomong soal ke Jepang, meskipun di sana dapat beasiswa untuk kuliah, tapi untuk kebutuhan sehari-hari juga pasti butuh uang, bukan? Selain menjadi seorang YouTuber, Ternyata, Jeromy Polin juga memiliki pemasukan dari bisnis lainnya, yang katanya penghasilannya bisa mencapai 5 miliar rupiah per hari. Wow! Bahkan, Jeromy Polin juga sang kakaknya bernama Jehian Pananggian, masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 pada tahun 2020 kemarin. Selain itu, Jeromy Polin juga banyak menjadi bintang iklan dan menjadi brand ambassador berbagai brand terkenal. Kesuksesan Jeromi Polin di usia mudanya itu membuat banyak warganet yang penasaran dari mana saja sumber kekayaan Jeromy Polin tersebut, selain dari menjadi seorang YouTuber. Kira-kira dibandingkan dengan Raffi Ahmad, yang dipandang sebagai Sultan ini penghasilannya besaran mana ya? Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Menjadi Youtuber Youtube menjadi salah satu sumber utama dari kekayaan seorang Jeremy Polin. Berawal dari konten Youtube saat ia masih menjadi seorang mahasiswa jurusan matematika di Waseda University Tokyo Jepang. Jeremy Polin sering membagikan aktivitasnya melalui Daily Vlog. Selain itu, Jeremy Polin juga banyak membuat konten game edukasi, kuliner, dan juga konten seru lainnya. Kini tercatat YouTube Jeremy Polin telah memiliki 10 juta subscriber. Bisnis Kuliner Selain menjadi seorang youtuber, kini Jeremy Pauline juga merambah ke dunia bisnis kuliner melalui Francis Menante. Menante merupakan brand minuman kekinian yang menawarkan berbagai macam jenis teh dengan cita rasa buah. Selain itu, Menante juga menjual berbagai macam jenis camilan ringan. Kini, bisnis kuliner Menante milik Jeremy Pauline tersebut sudah membuka lebih dari 60 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak heran ya, jika bisnis ini menjadi salah satu sumber kekayaan Jeremy Pauline. Manajemen Mantapukop Kini, Jeremy Pauline juga pembangunan suatu manajemen influencer yang ia beri nama Mantapukop. Manajemen ini menaungi lebih dari 14 konten kreator, yang bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Seperti Waseda Boys yang berasal dari Jepang, Korea Reomit yang berasal dari Korea Selatan, Leonardo Edwin yang berasal dari Amerika Serikat. Selain itu, Mantapukop juga berfokus pada konten-konten yang bersifat edukasi saja. Tak heran jika Mantapukop menjadi salah satu sumber kekayaan Jeremy Pauline saat ini. Itulah tadi beberapa sumber kekayaan Jeremy Polin yang bisa menghasilkan lebih dari 5 miliar per hari. Wow! Memang penghasilannya tersebut masih terbilang belum bisa melebihi dari aktor dan presenter Raffi Ahmad, yang merupakan salah satu selebritas terkaya di Indonesia dengan penghasilannya yang fantastis. Bersama Nagita Slavina, Raffi Ahmad juga memiliki Rans Entertainment yaitu kanal YouTube-nya yang kini menyentuh 25 juta subscriber. Penghasilan Rafi Ahmad sendiri pada tahun 2021 lalu sekitar 2 juta US dollar hingga 3, juta US dollar. Perkiraan tersebut dihitung dari kekayaan bersih, gaji, pendapatan, mobil, gaya hidup dan detail lainnya. Melalui unggahan terbarunya. Raffi juga menceritakan perjalanan hidupnya dari berjuang mencari pekerjaan hingga bisa sesukses sekarang. Raffi sendiri juga seakan menegaskan bahwa kesuksesannya saat ini tidak diperoleh dengan cara instan. Pria berusia 36 tahun itu mengatakan dirinya bahkan pernah dibayar 500 500.000 saat pertama kali berkarir di industri hiburan. Namun hebatnya, Raffi tidak berkecil hati Justru bermimpi untuk menjadi orang sukses agar hidupnya berkecukupan Namun saat ini, ia dikenal sebagai Sultan Andara Dan suami Nagita Slavina itu tak menampik bahwa hidupnya penuh dengan momen suka dan duka Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar